Langkah pertama untuk membuat uh, pengembang yang dari tile itu, nah ini kita buat dulu uh, pola rok ya. Nah pola rok dengan penambahan uh, 10 di pinggang dan kita sudah potong-potong. Nah kalau sudah potong-potong itu nanti hasilnya itu seperti ini. Nah ini kita beri kampu ya. Nah ini jadi kayaknya itu dua lapis gitu. Nah ini saya menggunakan kain. Furing Asahi untuk bagian pola roknya. Nah ini potongan pertama Nah ini dia uh, Saya Beri kampu itu masing-masing 1,5 untuk di samping atas Ini Nah ini samping atas 1,5 Nah 1,5 Ini semuanya Dan di samping kirinya juga di samping di bawahnya juga 1,5 jadi yang bagian sampingnya itu nah seperti ini 1,5 1,5 jadi atas samping dengan di bagian bawahnya itu 1,5 saya beri kampu sudah beri kampu itu saya uh, ini saya radar untuk masing-masing setiap potongan ya potongan 1 sampai dengan potongan 4 ini ini yang untuk bagian rok ya Kita masih di bagian roknya Nah jadi untuk pola roknya itu Kalau sudah dipotong itu dia hasilnya seperti ini Nah ini potongan pertama Nah ini potongan kedua Potongan kedua, nah ini masing-masing di atasnya 1,5 Di sampingnya juga 1,5 Di sini juga 1,5 ya salah-salah di, di atasnya itu 1,5 di sini 2 di sini 1,5 ya untuk kampuhnya yang saya buat nah ini potongan keduanya nah kita lanjut nih potongan ketiganya nah jadi ngambilnya itu kayaknya itu e, dua lapis gitu ya nah ini potongan ketiganya nah ini potongan ketiganya juga sama nah ini yang e, saya bilang dua lapis itu Nah, jadi yang bagian ujungnya itu Dia tidak terpotong nah Tidak terpotong Nah, ini yang bagian Sampingnya itu dua Ini bagian um, bawahnya 1,5 saya kasih kampuh. Yang ini Nah Nah, ini dua lapis ya Nah, ini udah saya kasih kampuh juga 1,5 Udah saya radar Setiap masing-masing tepinya selanjutnya, nah ini potongan keempat nah ini potongan keempat potongan keempat nah ini juga sama masing-masingnya itu eh masing-masingnya itu di atasnya 1,5 nah ini di atasnya ini 1,5 1,5 nah ini yang bagian pinggirnya itu 2 nah ini bagian ini 1,5 itu kita radar. Nah, ini saya sudah radar. Nah, di sininya tidak terputus ya. Nah, jadi di samping yang di samping ininya tadi. Nah, ini samping ininya itu tidak terputus. Nah, di samping sininya saja dia terputus. nah ini ngambilnya dua lapis ya ingat jangan sampai salah nah ini bagian sininya tidak dipotong sesudah bagian rok nah ini kita masuk ke tilenya ya Nah jadi itu tadi bagian rock nah sekarang bagian pengembang yang dari tilanya nah ini kita pakai untuk tiga susun saja nah jadi yang dari Potongan satu dua tiga empat. Nah, itu kita pakai tiga bawah di belakang, tiga bawahnya. Jadi, yang untuk potongan pertama itu kita tidak pakai tile. Jadi, untuk potongan kedua, potongan ketiga, dan potongan keempat, ya. Nah, tapi kalau kalian misalnya mau lebih kembang lagi, ya terserah kalian kalau misalnya mau sampai ke potongan satu dua tiga empat. Nah, tapi kan kalau di rok itu kan sampai potongan 1, 2, 3, 4. Nah, kalau saya itu, saya tidak pupa, saya tidak memakai yang untuk potongan pertama, tapi saya pakai untuk potongan yang ke-2, 3, dan 4 ya. Nah, jadi yang tiga di bawah itu saya pakai. Jadi yang paling atas sekali itu saya tidak pakai untuk pengembangnya yang di bagian tila. Nah, ini contohnya. nah kalau mau tahu rumusnya itu nah uh, itu ada di sebelumnya ya nah ini kita ampar dulu untuk bagian tilenya. nah ini sepanjang uh, satu satu satu itu saja satu apa satu lapisan tila saja nah setelah itu kita panjangkan bagian ini, ke bagian untuk pola tile itu nah, pola tile ini pola tile ini semuanya kita pentul nah, ini kita pentul nah, kalau sudah dipentul itu seperti ini nah, jadi kalau bagian Uh, Tilanya ini Bagian yang atasnya itu Saya kasih uh, Kampungnya itu Satu setengah Satu setengah Nah, kalau bagian bawahnya Juga satu setengah Satu setengah Nah, jadi kalau bagian pinggir ini Nah, bagian pinggir ini Nah, yang bagian pinggir ini Nah, ini saya tidak Saya tidak kasih kampung Jadi saya paskan disitu Nah, ini bagian e, bawahnya itu saya kasih satu setengah. Nah, ini kita buatnya itu empat kali ya. Nah, ini kan e, baru satu kali ini. Nah, ini baru satu kali ya. Nah, ini baru satu kali. Jadi, kita buat ini yang ke bagian nomor tiga e, ini. Nah, ini saya kasih satu setengah. Satu koma Nah, di bawahnya juga 1,5 Nah, tapi kalau bagian samping ini Enggak, ya Nah, 1,5 Nah, jadi Kita buatnya ini sampai sebanyak empat kali ya empat kali ini 4 kali ini baru satu kali Nah, nanti kita buatnya sampai empat kali Setelah potongan tiga Yang dari bawah Yang 3, 3 dari bawah itu Nah Kan yang tadi rok itu kan ada satu dua tiga empat Nah cuma yang rok bagian potongan satu itu saya tidak pakai Nah jadi dari potongan dua tiga empat Nah itu saya pakai ya Nah jadi potongan 4 itu jadi tiga Potongan dua, potongan tiga itu jadi dua Potongan dua itu jadi satu Nah di sini saya yang potongan uh, kita lanjut tadi udah potongan yang ketiga Yang paling bawah Nah ini potongan yang kedua Nah ini yang kedua Nah, ini sama yang kedua Kurang lebih kayak potongan ketiga itu Nah, ini kita Rekatkan di kain tilonya itu Kita bentang untuk polanya Nah, ini bagian atasnya sama 1,5 Kalau untuk bagian pinggir kiri kanannya itu Saya pas Jadi saya tidak ada memakai kampuh Nah, jadi yang bagian atas bawahnya itu 1,5 1,5 Nah Jadinya itu seperti ini Nah ini udah Saya kasih kampung Terus saya gunting Pelan-pelan Ini juga sebanyak Empat uh, kali ya Sebanyak empat kali Tapi kalau misalnya kalian mau lebih kembang lagi Lima kali juga tidak apa-apa ya Untuk lima kali juga tidak apa-apa karena semakin banyak tilenya, nah semakin banyak juga kembangannya, gitu. Semakin kembang juga, gitu ya. Nah, ini saya buat sebanyak uh, lima kali, nah. terus kita bentang lagi untuk yang kedua kalinya sampai ke lima kalinya, ya. Kalau sudah, nah itu kalau sudah ini yang untuk potongan yang ke satu tadi itu udah yang ketiga, yang kedua, nah ini yang potongan ke satu, nah itu saya uh, bentang lagi untuk kain tilenya dan uh, untuk kain tilenya dan dan polanya, nah kalau untuk cara meradernya itu uh, ini yang udah bagian dari Bagian dari Potongan 1, 2, 3 Nah itu saya uh, Nah ini Boleh langsung dua Boleh langsung dua Boleh langsung kalian misalnya 4 langsung Boleh nah Ini tuh Saya Saya radarnya tuh Saya langsung pakai kapur gini Biar lebih jelas ya Soalnya kalau kita pakai kita radar biasa itu biasanya nggak kelihatan, nah jadi saya pakai kapur kayak gini, dia jauh lebih terlihat ya, nah untuk bagian pola 1, 2 dan tiganya untuk bagian tilonya ya jadi saya radarnya itu pakai kapur gini, biar dia lebih kelihatan jelas biar dia lebih kelihatan jelas ya nah Untuk semuanya di, Untuk semuanya di Radar Tadi sudah dipotong Nah sekarang sudah di radar Untuk potongan 1, 2, dan 3 nya 3 dari bawah ya Jadi potongan 1 yang paling atas Yang bagian rok itu kita tidak pakai Jadi kita pakai yang untuk potongan 2, 3, 4 Nah potongan 2 jadi potongan 1 Potongan 3 jadi potongan 2 Potongan 4 jadi potongan 3 Kalau sudah di radar, nah itu saya kasih tulisan detailnya itu biar kita enggak keliru. Nah itu saya tulis seperti ini. Nah kalau di eh, potongan ketiga itu saya tulis nomor tiga seperti ini agar enggak ketukar ya. Nah potongan tiga, nah kalau potongan kedua juga sama. Potongan kedua atau ke satu juga sama saya tulis biar enggak biar tidak keliru gitu ya biar ndak keliru nah ini potongan kedua nah selanjutnya kalau potongan ke satu juga sama saya tulis satu biar biar nggak keliru ya nah biar nggak keliru ini potongan kedua nah ini potongan kesatunya agar eh, ndak keliru jadi setiap potongan itu saya tulis agar pada saat dibongkar untuk Uh, bagian polanya itu jadi tidak uh, bingung, gitu. Kalau sudah dibuka dari polanya itu, dia kira-kira sepanjangnya itu, tilenya sepanjang ini, ya. Nah, ini kalau belum dijahit, kira-kira itu seperti ini penampakannya. Nah, setelah itu kita jahit, ya. Kalau sudah jahit, itu dia seperti ini. Jadi setiap pinggirannya itu kita sambung Nah untuk masing-masing Di setiap tingkatan Baik itu tingkatan yang ke satu Kedua maupun yang ketiganya Kita sambung seperti ini Nah jadi kelihatannya itu dia Seperti ini Kalau sudah disambung ya Nah seperti itu ya Bagian pinggir-pinggirnya disambung Kalau sudah kita jahit pinggir-pinggirnya Nah kita buat kerutan di atasnya Nah ini kita jahit dulu yang di bagian atasnya itu ya nah ini bagian atasnya baik itu tingkatan satu dengan tingkatan satu, tingkatan yang kedua dengan tingkatan kedua dan tingkatan ketiga dengan tingkatan ketiga ya nah ini kita jahit untuk bagian atasnya kita buat kerutan gitu nah kita jahit jahit Sampai selesai, baik tingkatan 1, 2, dan tiganya. Nah, dalam membuat kerutannya itu, jadi saya memakai dua benang. Maksudnya, kalau saya udah jahit satu kali, saya, saya jahit lagi untuk kedua kalinya. Biar kalau misalnya pada saat kita kerut, kalau misalnya yang satunya putus, kita bisa mempergunakan satunya lagi. Ya, kita bisa mempergunakan satunya lagi. Jadi, makanya saya jahitnya itu. Uh, satu di atas Satunya lagi di bawah Kalau kita sudah jahit Nah ini kita kerut Kita tarik benangnya itu Yang satu butir itu kita tarik Nah ini kita kerut Nah ini ya Kalau kalian perhatikan Nah ini cara mengurutnya itu Seperti ini jadi jangan sampai benangnya itu putus gitu Makanya kalau misalnya benang yang putus itu Saya pakai dua, dua benang Jadi kalau ada satunya lagi putus Satunya lagi bisa kita pakai gitu Nah kita kerut sampai selesai Baik itu tingkatan satu maupun tingkatan dua maupun tingkatan tiganya. nya Nah, kita kerut sampai selesai. Nah, kalau sudah dikerut, itu kira-kira hasilnya seperti ini. Nah, kalau, kalau sudah dikerut, kira-kira hasilnya itu seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah selesai kita kerut bagian tilenya tadi, nah kita ukur bagian rok, rok yang ke potongan kedua, nah ini kira-kira e, lingkarannya itu berapa gitu. Nah lingkarannya ini kira-kira berapa, kalau kita sudah tahu berapa, nah jadi misalnya itu di sini kira-kiranya itu berapa, nah kalau sudah kita ukur, nah kita ukur juga. Yang bagian uh, tilenya jadi, tilenya itu kira-kira sebesar itu, gitu. Nah, kira-kira tilenya itu juga sebesar uh, lingkar rok tadi yang kita ukur. Nah, ini kita ukur. Kalau sudah, kalau misalnya kependekan kita panjangin, kita lebarkan, tapi kalau sudah. Uh, harus sesuai dengan ukuran yang tadi kita ukur, biar sama besarnya ya. Begitu juga dengan tingkatan yang ketiga maupun yang keduanya. Yang bagian tilenya itu jadi bagian roknya itu kita ukur, sesuaikan dengan bagian rok tilenya juga harus sebesar lingkaran rok itu. Setelah itu bagian roknya itu yang bagian pinggir-pinggirnya kalian kalian jahit. Nah, setelah sudah kalian jahit itu kita satukan. Nah, ini untuk yang bagian keduanya, bagian potongan kedua rok dengan tile yang pertama. Nah, ini kita uh, jahit sesuai dengan kita pentul ya, sesuai dengan radar ini. Nah, sepanjang ini makanya bagian tilenya itu harus panjangnya itu sama dengan ini gitu jadi biar bisa dijahit gitu nah ya Nah jadi seperti itu kita jahit kita kasih pentul dulu sebelum dijahit kita kasih pentul nah ini kita kasih pentul dulu ya untuk tingkatan yang pertamanya bagian tilenya kalau sudah dijahit. Nah, ini. Yang bagian rok yang pertama. Itu kita satukan. Nah, kita satukan. Ini rok bagian pertama. Nah, ini. Yang tile bagian pertama. Nah, itu dia. E, seperti ini hasilnya. Nah, ini. Kalian. Kalau sudah disatukan itu. Jadi, hasilnya seperti ini. ini rok bagian pertama. Nah, ini, ini rok bagian pertama. Nah, ini. Tile. Tile yang di bawahnya itu yang potongan pertama. Kalau sudah seperti tadi, nah ini cara untuk mementulnya. Nah kalau kalian sudah kerutkan untuk bagian uh, itunya, nah kalau sudah dikerutkan itu kita pentul-pentul dulu. Nah cara mementulnya itu seperti ini. Jadi yang bagian bawahnya itu, nah ini bagian bawahnya seperti ini sesuaikan dengan di radar semuanya, nah baru kita pentul ya, nah seperti ini kita sejajarkan dulu yang mana banyak uh, yang mana banyak <tuh> untuk korutnya nah ini kita geser-geser, nah sampai selesai. sampai selesai untuk tingkatan satu maupun tingkatan 2 tingkatan 3-nya. Untuk bagian tilenya ya. Nah, ini cara memasang uh, tilenya ke kain agar nanti kita jahit. Jadi, sebelum jahit itu kita pentul dulu biar dia rapi, nanti tinggal kita jahit. Seperti itu. Kalau sudah dijahit, nah itu dia hasilnya seperti ini. Ini bagian tilo yang kedua ya. Yang tadi itu tile pertama Nah ini tile keduanya Nah ini tile keduanya itu Belum ada kain Ini masih ke tile keduanya Nah ini kita belum lapisi kain ya Jadi penampakannya itu seperti ini Kelihatannya itu seperti ini Ini tile pertama, Nah ini tile kedua Ya Nah jadi tile kedua itu seperti ini Ini belum dijahit untuk kain dalamnya ya Nah jadi eh, Kelihatannya itu seperti ini untuk yang tingkat keduanya yang bagian tilernya. Kalau sudah bagian tilernya naik kita kita lanjut. Ini bagian kainnya. Nah, ini bagian kainnya kita pentul semua. Ya. Nah, ini kainnya kita pakai puring asahia. Ya. Tapi kalau kalian misalnya mau pakai tiler juga untuk uh, bagian roknya juga enggak apa-apa, terserah kalian nah di sini saya pakai pakai puring asahi warna putih nah jadi kalau sudah bagian tilanya kita sudah jahit nah ini kita bagian kainnya atau bagian roknya nah itu penampakannya seperti ini kita pentul dulu agar lebih rapi nanti tinggal kita jahit ya pentul semua baru kita jahit semuanya kalau sudah dipentul nah ini kita jahit yang bagian pentulnya itu jahitnya itu seperti biasa seperti ini. Nah, ini kita jahit untuk semuanya sampai selesai ya kita jahitnya. Untuk menjahitnya itu, nah untuk menjahitnya itu kita sesuaikan dengan radar ya. Nah di sini uh, saya itu sesuaikan dengan rader agar dia lebih rapi gitu. Begitu juga selanjutnya dengan tile, jadi saya sesuaikan dengan radar biar kita jahitnya itu rapi. Gitu, jadi fungsi radar itu biar terlihat rapi gitu ya, sampai selesai. Oh ya, dalam menjahitnya itu seperti ini ya. Nah, jadi yang bagian udah tile itu udah bagian tile Nah, kita timpak lagi, kita timpak lagi ke bagian kainnya. Nah, gitu. Oh ya, dalam menjahit ini jangan sampai terlipat yang di bawahnya. Ini kadang suka terlipat, ya. Nah, ini perlu hati-hati, jangan sampai terlipat agar dalam menjahit itu lebih bagus, gitu ya. Jadi harus teliti, jangan sampai terlipat. Kalau sudah, nanti hasilnya itu seperti ini, nah. Ini tila yang pertama. Nah, ini yang bagian rok yang pertama. Nah, ini yang bagian keduanya. Nah, jadi itu kelihatannya itu seperti ini. Tadi itu cuma ini bagian Nah, ini Nah, ini bagian uh, pertama, ini bagian kedua, ini bagian ketiga. Nah, ini udah dijahit dengan bagian roknya. Nah, dengan tilanya juga jadi hasilnya itu seperti ini ya Nah jadi hasilnya seperti ini untuk masing-masing tingkatannya Nah ini saya dalam um, membuat pengembang itu yang bagian pertamanya itu yang bagian rok itu saya nggak kasih pengembang tapi kalau misalnya kalian mau kasih lebih kembang lagi ya terserah kalian ya jadi tergantung selera masing-masing. Kalau, kalau sudah untuk yang bagian kedua pengembangnya itu bagian tile keduanya itu nah kita lanjut yang bagian tile ketiga ini ke satu, ini kedua nah ini ketiganya nah ini ketiganya nah jadi penampakannya itu seperti ini nah ini belum bagian dalam rocknya ya, baru bagian ketiga tilenya ketiga tile yang bagian pengembangnya Nah jadi penampakannya itu seperti ini ini satu, ini satu Dua Nah ini yang kedua yang bagian nah Ini yang keempatnya Nah jadi uh, yang bagian keempat Atau bagian yang ketiga tilanya ini Seperti ini Penampakannya kalau sudah dijahit Kalau sudah Yang bagian tilanya kita lanjut ke Bagian kainnya Nah ini udah saya pentul tinggal kita jahit lagi ya sesuaikan dengan radar biar dia rapi tadi sudah tilanya kita lanjut ke bagian roknya silahkan kita jahit yang sudah kita pentul tadi sesuai dengan radar ya agar dia rapi kalau sudah selesai nah itu petticoatnya atau rok e, pengembang rok gitu ya nah itu disebut dengan petticoat nah itu Penampakannya itu seperti ini Atau kelihatannya itu seperti ini Kalau kalian sudah jahit bagian tile Tile kasarnya Atau tile yang keras atau yang kaku Nah ini ada tiga tingkatan 1, 2, 3 tingkatan Yang bagian uh, tile kerasnya ya Nah jadi kalau kalian mau buat lebih kembang lagi Terserah kalian Kalau misalnya mau dijadikan uh, Tilenya itu jadi dua gitu ya ataupun Ataupun Kalian mau lebih kembang lagi Terserah kalian tinggal kalian tambahkan di atasnya nah di sini kalau sudah selesai kita itu bagian bagian pinggangnya nah ini bagian pinggangnya kita menggunakan karet kita menggunakan karet terlebih dahulu itu kita ukur dulu ini sebesar panjangnya itu seberapa nah di sini saya mendapatkan ukurnya itu nah sekitar nah sekitar itu sekitar 80 lebih ya. Nah, 80 lebih. Nah, ini mendapatkan 84 atau 85. Nah, 85. Setelah kita ukur kalau sudah kita ukur tadi itu sekitar 85 cm. Nah, ini kita uh, buat panjang kain 85 cm dengan lebar 11 untuk bagian bagian karetnya ya, bagian karet bagian kain untuk karet di pinggang. Nah, itu e, seperti ini kira-kira. Ini udah saya jahit ya. Nah, ini udah saya jahit. Nah, ini. Nah, itu saya tambah kainnya itu e, di sini lebarnya itu 11 cm nah, 11 cm dan panjangnya itu yang tadi 85 cm sesuaikan dengan panjang e, pinggang yang ada di rok ya nah, ini e, penampakan jahitnya itu nah, jahit sebesar lebarnya itu 11 cm, panjangnya sesuaikan dengan rok kalian yaitu tadi punya saya 85 cm ya nah, setelah itu nanti kita jahit untuk e, bagian karetnya, ya, di pinggang. Nah, setelah sudah untuk bagian ban-ban e, yang ada di kain untuk karet yang di pinggang, nah itu di sini ukuran lingkar pinggang saya itu 78. Nah ini jadi dikurang karena ini kita menggunakan full karet, jadi dikurang sepuluh, jadinya itu 68 jadi lingkar pinggang saya 78 dikurang 10 itu jadi 68 nah, jadi karetnya ini sepanjang nah, karetnya itu udah saya uh, lebarnya itu sekitar 3,5 cm nah, ini panjangnya sesuaikan dengan lingkar pinggang kita tadi uh, lingkar pinggang dikurang 10 jadi 68 ya nah, 68 ini saya kasih kapur nanti saya potong nah saya kasih kapur nanti saya potong untuk uh, karet yang ada di pinggang. Setelah itu kita ukur karet untuk yang di pinggang itu. Nah, ini uh, lingkar pinggang saya itu sebesar nah ini karetnya ya. Nah. Ini karetnya itu lebarnya itu sekitar 3,5 cm gitu, tapi kalau kalian mau yang lebih kecil nggak apa-apa terserah. Nah, ini eh, panjangnya itu lingkar pinggang saya itu 78. Jadi dikurang 10 kalau kita menggunakan karet. Jadi lingkar pinggang saya itu 78 dikurang 10 jadinya 68. Nah, ini sudah saya potong nanti kita jahit. Nah, ini nanti kita ketemukan, nanti kita jahit. Nah. Kita ketemukan, jahit kayak jahit kotak gitu biar dia lebih kuat ya nah jahit kotak gitu jahit kotak gitu nah biar dia lebih kuat gitu sesudah kita potong, nah ini kita jahit nah ini saya pakai pentul biar dia nggak geser ya ini kita jahitnya kotak, udah saya bilang biar lebih kuat udah kita kasih pentul mari kita jahit nah ini jahitnya udah saya bilang yaitu bentuknya seperti kotak agar dia lebih kuat ya nah ini saya menjahitnya uh, dua kali biar dia lebih kuat gitu biar biar nggak lepas-lepas gitu nanti kalau dipakai nah ini kita jahit berbentuk kotak nanti hasilnya itu dia seperti ini Ini udah hampir udah selesai. Kita gunting. Nah hasilnya itu dia seperti ini. Nah seperti ini ya. Jadi dia ini saya jahitnya dua kali biar lebih kuat biar biar tidak apa biar tidak lepas gitu. Jadi saya jahitnya itu berbentuk kotak seperti itu dan saya jahitnya itu dua kali ya. setelah kita udah jahit karet nah ini kita satukan untuk ban yang ban kain yang ada di pinggang nah itu karetnya itu seperti ini nah karetnya di dalam nah ini bagian bannya itu nah ini kita masukkan ke dalam biar dia rapi gitu ya biar dia rapi kita masukkan gitu ingat ya, dalam menjahitnya ini tidak boleh sampai kena ke karetnya biar karetnya itu bisa kita geser-geser nah, kita pentul sampai sebisanya aja dulu nanti baru kita lanjutkan Ingat dalam menjahitnya tidak boleh sampai kena ke karetnya ya. Selesai dari pentul nanti kita jahit. Kalau sudah kalau sudah selesai, nah ini kita jahit yang tadi sudah kita pentul. Ingat jangan sampai kena ke karetnya agar karetnya itu bisa geser ya. Nah, jahit sampai selesai. nah kalau sudah kita jahit itu dia uh, nanti kita geser gitu ya nah makanya nggak boleh yang namanya itu uh, kita jahitnya tuh kena pekartnya makanya sehingga kita bisa geser-geser gitu nah ini yang udah sebagian kita jahit tadi itu kita geser geser-geser gitu nah geser-geser gitu makanya saya bilang itu dalam menjahitnya tidak boleh sampai kena ke karetnya ya. Nah, jadi harus hati-hati. nah baru kita jahit lagi. nah baru kita jahit lagi. ingat jangan sampai kena ke karetnya dalam menjahitnya. biar bisa kita geser-geser. itu kasih pentul atau pun mau langsung jahit, terserah nah sudah itu kita geser-geser geser-geser kalau sudah dijahit, kita geser nanti baru kita jahit lagi kita rapikan dulu baru kita jahit rapikan dulu memang ha harus ekstra sabar dalam menjahit ya Nah ingat jangan sampai kena ke karetnya sampai selesai ya. kalau sudah dijahit Nah nanti hasilnya itu seperti ini yang bagian karetnya nah ini bagian karetnya yang bagian di pinggangnya itu nah hasilnya seperti ini nah ini bagian uh, bagian ininya nah ini boleh kalian jahit lagi biar dia tidak geser nah baru boleh kalian jahit mengenai karetnya ya kalau tidak mau jahit juga terserah kalian nah jadi gunanya kalau misalnya kalian jahit lagi untuk bagian tengahnya itu biar dia lebih gak geser-geser lagi gitu biar dia tetap gitu jadi kalian harus uh, pandai mengaturnya gitu ya tapi kalau misalnya kalian gak mau jahit yang bagian tengahnya ini, ya terserah, tergantung selera, ya. Yey, akhirnya sudah jadi untuk bagian peti kotnya atau untuk uh, bagian dalam pengembang rok. Nah, jadi itu hasilnya seperti ini. Nah, kalau kalian misalnya mau lebih kembang lagi, berarti tilonya itu harus lebih uh, dibanyakan lagi, gitu ini kan cuma tiga tingkat, tapi kalau kalian misalnya mau 5 tingkat secara kecil-kecil, biar dia lebih kembang lagi, ya terserah kalian ya nah, tapi kalau misalnya kalian mau kasih petikot yang di atasnya itu, yang di pinggangnya mau kembang dari pinggangnya ini nah, terserah, nah ini saya agak kembang, agak, agak di bawahnya jadinya saya itu petikotnya hanya tiga bagian saja, nah tapi kalau kalian mau misalnya 4 mau dari Awal gitu Nah terserah kalian ya Selamat mencoba